sembah pada bumi yang memberi hidup, pada para penghuni alam, dan terkhusus, manusia. Bagian permukaan, atau antroposper, memang yang paling ring. Sesuai namanya, antropos yang berarti manusia. Hirup pikuk celoteh mereka, penuhi ruang roh yang ada. Ragam interaksi adat dan budaya, menjadikan kita saling berlomba, beradu kreasi, memamerkan seni, baik ekspresi pada diri atau benda mati yang berjiwa. Semua sesuai porsi dan kebutuhan masing-masing. Kita berkomunikasi sesuai peran kita. Begitulah permukaan bumi dan segala keragamannya. Kita patut bersyukur atas segala, terutama hidup di tanah Indonesia.